Sekilas info untuk Mitsubishi Montero Sport baru 2023 yang akan diproduksi di Indonesia Mitsubishi memiliki sesuatu yang istimewa untuk tahun 2023, meskipun penurunan penjualan mobil baru-baru ini, perusahaan tetap berkomitmen untuk meluncurkan model dan pembaruan baru di tahun mendatang. I was sick of the venom in my brain Running from the past, won't escape my pain I just wanna be a better person I deserve this, I just wanna break these chains I was asking for greatness True to myself, I never fake it Seen no many once, that a soul get famous And when I say the truth, most really can't take it In spite of everything I've been through, I'ma make it Fake friends, bottom I'm my downfall, is toxic Day one, started the outlaws for profit Now All I do is write verses, no talking Salah satu strategi utama perusahaan adalah semakin memperkuat peringkat ASEAN Untuk melakukan ini, Mitsubishi diharapkan untuk memperkenalkan model papan nama generasi berikutnya yang ada Ini termasuk Montero Sport yang populer Ya, Mitsubishi telah mengkonfirmasi generasi keempat Montero Sport yang akan datang Menurut jadwal produk, Montero Sport baru, alias Pajero Sport Dijadwalkan rilis pada 2023, namun sebelum itu terungkap, saudara angkatnya, Strada, alias Triton, perusahaan belum mengungkapkan namanya. Tetapi salah satunya adalah versi produksi dari konsep Enielberg, yang lainnya adalah crossover yang lebih kecil untuk bersaing di segmen subkompak. Detail dari merek baru tetap menjadi misteri. Namun, Ashwani Gupta, Chief Executive Officer dan Chief Performance Officer Nissan, mengkonfirmasi tahun lalu bahwa generasi berikutnya Nissan Navara dan Mitsubishi Strada akan berbagi platform. Ingatlah bahwa Montero Sport dan Terra didasarkan pada rekan-rekan jenis pickup mereka. Konon kemungkinan besar kedua SUV itu juga akan menjadi saudara platform di masa depan. 2023 masih jauh, memberi Mitsubishi dan Nissan banyak waktu untuk mengerjakan sasis generasi berikutnya, mudah-mudahan ke depan, Nissan berencana membangun model berbasis sasis di Filipina.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 Gupta sebelumnya mengatakan pihaknya berencana untuk membangun Terra dan Navara di pabrik Mitsubishi Santa Rosa, Laguna, jika semua berjalan sesuai rencana, kita bisa melihat SUV dan pick terlaris Nissan dan Mitsubishi akan diproduksi di dalam negeri. Demikian sekilas informasi perihal Mitsubishi Montero Sport baru 2023 yang akan berproduksi di Indonesia, untuk informasi detail tentang interior, eksterior dan performa pada Mitsubishi Montero Sport baru 2023, akan kami bahas pada video selanjutnya.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 Salam Kar2 channel. Yeah. <tocuit>